Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya uh, Saya ingin menjelaskan uh, Soal sederhana uh, Buat Jaringan sederhana di Pekatraser Jadi yang pernah saya tanyakan Di skema jaringan yang ini Sebelah kiri uh, Ke switch Yang pertama kanan ke switch yang kedua Dipisah oleh sebuah router. Ini router Tentu saja dengan skema seperti ini akan terbagi menjadi dua jaringan komputer. dan yang pertama dan jaringan kedua. Kenapa ada di dua jaringan komputer? Karena tentu saja skema seperti ini. E, kita bisa lihat bahwa ini menggunakan kelas C. Kita tahu bahwa kelas C itu kelas C itu punya tiga e, digit pertama untuk ID, e, network ID. Digit terakhirnya untuk host ID. Di ini untuk F work ID dan digit akhirnya untuk fase ID. Nah jaringan yang pertama network ID-nya 98 Sedangkan jaringan yang kedua menggunakan network ID 192, 98 10. tik 5.7. 6.7. 6.7. 6.7. 6.7. 6.7. 6.7. gateway 6.7. 6.7 itu e, untuk pembahasan jaringan sederhana ini jadi ada dua jaringan Jaringan pertama menggunakan network ID itu 92.98.1 Sederhana jaringan kedua menggunakan network ID itu Sisanya adalah untuk host ID masing-masing host ID masing-masing Begitu mudah-mudahan dipahami Jadi jadi, yang komputer itu dibagi berdasarkan network ID-nya. Tergantung kelasnya, kalau kelasnya berarti tiga digit desimal pertama. Kalau kelas B berarti dua digit desimal pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.